Selimut piara, celik, 分 Yes, <laughs> We hasilnya sangat lembut sekali sangat bagus bentuk kristal model SR201 konsumsi daya 300 watt tegangan masukan AC 220 sampai 220 volt frekuensi 50 Hz produksi dari PT Indopintan Pintan adi perkasa dibuat di Cina made in China terima kasih teman-teman